Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dimana pada hari ini kita dipertemukan kita dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Perkenalkan nama saya Astriana S.Pd.I. Saya mengajar di SD Impres Parang, Kelurahan Lanna Kecamatan Parang Saya ada adalah mahasiswa PTG angkatan ke-3 Universitas Islam Negeri Alau Makassar. Baiklah, coba Anak-anak perhatikan gambar di atas Apakah kalian pernah disuruh Untuk membayar zakat- Sakat apa yang anda keluarkan Dan untuk apa kita membayar sakat Dan untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan tersebut Marilah kita uh, Mendengarkan pelajaran kita hari ini Adapun sebelum kita melanjutkan materi ini terlebih dahulu ibu menjelaskan tujuan pembelajarannya Setelah kita mempelajari materi ini Adapun tujuannya yang pertama adalah siswa diharapkan mampu memahami Pengertian zakat baik secara bahasa maupun secara istilah. Tujuan pembelajarannya yang kedua adalah hukum atau ayat yang menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Yang selanjutnya yang ketiga adalah tujuan pembelajarannya adalah diharapkan Siswa, setelah mempelajari ini adalah Mampu menyebutkan syarat wajib sakat Dan yang keempat Tujuannya adalah Mampu Menyebutkan Macam-macam sakat Baiklah Anak-anakku Selanjutnya Ibu akan membahas Yang pertama Bahwa kita sebagai umat islam Yaitu Di Sebelum kita lanjutkan Saya sampaikan Bahwa e, Masih ingatkah Kita Tentang e, Berapa rukun islam Ya Masih ingat ya Jadi rukun islam ada lima yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat Dua mendirikan sholat Dan yang ketiga berpuasa di bulan ramadhan Dan yang keempat adalah mengeluarkan zakat, Dan yang kelima adalah naik haji bagi orang yang mampu Sakat menurut bahasa adalah bersihkan dan berkembang sedangkan zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta kita yang sudah cukup nisabnya. Nisab itu adalah nisab itu adalah ukuran takaran atau jumlah itu sudah mencapai atau nisab itu adalah jumlah kepemilikan harta yang kita miliki selama satu tahun itu maksudnya nisab. Kemudian ada hukum atau dalil sebagai dasar hukum adalah dijelaskan di Al-Quran Al-Quran surah Al Baqarah ayat 43. Auzu billahi min ash-shaitanir rajim. Bismillahi Wa aji zakat. War selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat wajib zakat. yang pertama adalah beragama Islam yang kedua yang kedua yang kedua adalah balik ber, atau berakal dan berakal kemudian Uh, harta milik sendiri Dan yang kelima adalah sudah sampai nisabnya Yang pertama adalah beragama Islam Kita yang diperintahkan atau syarat utama Syarat pertama adalah harus beragama Islam Jadi kewajiban ini mengeluarkan zakat adalah untuk orang-orang beragama yang kedua adalah balik dan berakar jadi balik di sini adalah tidak termasuk anak-anak ya tidak yang termasuk anak-anak belum wajib untuk mengeluarkan zakatnya karena dianggap bahwa dia belum mampu kemudian berakal dalam arti yang bahwa dia waras tidak uh, pikirannya sehat itulah kewajibannya uh, uh, syarat yang kedua kemudian uh, yang ketiga adalah uh, milik sendiri harta milik sendiri jadi kalau misalnya kita dicetipi barang sama orang tidak boleh kita tidak kita tidak berkewajiban mengeluarkan zakatnya bukan karena yang berhak mengeluarkan syarkat, uh, uh, syarat wajib syarat adalah harta sendiri. Kemudian yang terakhir adalah harta itu sudah cukup misalnya Mencapai nisap atau sesuai dengan batasan ukurannya itu artinya Bahwa harta itu uh, sudah sampai misalnya uh, tertimpan selama satu tahun itu yang dikatakan dari desa dan sebagai kesimpulan pada pelajaran hari ini yang pertama adalah uh, perlu dipahami bahwa uh, masyarakat menurut bahasa itu adalah bersih, kuci, berkat, dan berkembang kemudian masyarakat menurut istilah adalah menyeluraskan sebagian harta yang kita miliki apabila sudah sampai misalnya kemudian kesimpulan berikutnya adalah ee, ayat banyak ayat yang menjelaskan tentang ee, kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat. Salah satunya, yang ee, pembahasan kita hari ini, salah satunya yang ee, ibu jelaskan tadi adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 Kemudian, syarat wajib syarat itu, yang pertama dia beragama Islam Yang kedua adalah balik yang berakal Kemudian yang ketiga adalah harta milik sendiri dan yang keempat adalah Sudah sampai di Selanjutnya adalah Sakat macam-macam sakat Sakat itu dibagi atas dua Ada namanya sakat fitra Dan ada namanya sakat Mal Kalau sakat fitra itu Saya kira bahwa sakat fitra ini uh, seri, eh, ya, Sering kita laksanakan ya, sakat, eh, Mengeluarkan sakat fitra Jadi anak-anak semua sudah pernah mungkin ya, sudah pernah disuruh sama orang kuasa untuk uh, membawa uh, sakat fitranya yaitu biasanya ini sakat fitra yaitu kita uh, kapan itu? yaitu pada bulan suci Ramadan jadi uh, jadwal atau waktu mengeluarkan sakat fitra itu mulai dari 1 Ramadan sampai dengan Uh, akhir ramadan atau menjelang hari raya idul uh, fitri. Selanjutnya adalah sakat hari saya sakat mal, kemudian uh, sakat mal ini adalah sakat yang tidak memiliki, yaitu sudah sampai ini itu wajib kita keluarkan. Uh, Sampai sapi yaitu pada umumnya kita ketahui bahwa investasi yaitu pada umumnya kita ketahui ya, bahwa uh, sudah sampai satu tahun. Uh, contohnya itu adalah uh, seperti emas, uh, seperti dengan beras, kemudian uh, kayak uh, hewan ya, hewan uh, seperti dengan sapi, kemudian kambing itu ada jumlahnya Kemudian uh, berapa uh, Nanti berapa jumlahnya baru keluar Ini semuanya adalah Nanti Ketakat uh, adalah 2,5% Ya demikianlah uh, Pembelajaran kita hari ini um, Saya ucapkan makasih Atas segala perhatiannya Dan mohon maaf Atas segala kekurangannya Dan insya Allah kita akan uh, bertemu dengan pertemuan berikutnya yaitu masih membahas tentang uh, ayo kita membayar zakat. Uh, dan di uh, pembelajaran kita hari ini yang marilah kita bersama-sama menutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.